Real Madrid Jadi Pemain Terbaik La Liga Bulan September Bintang Real Madrid, Fede Valverde sukses menjadi pemain terbaik La Liga edisi September ini. Performa pemain asal Uruguay terbilang impresif di sepanjang bulan ini. Valverde sukses mendulang satu esis dan 2 gol, serta hantarkan Madrid mendulang 3 kemenangan di periode September. Gelar sebagai pemain terbaik merupakan yang pertama dalam karir sepak bolanya. Tiga kemenangan Madrid direngkuh atas beberapa lawan macam Real Betis, Real Mallorca, dan Atletico Madrid. Valverde lumayan berperan penting dalam tiga laga tersebut. Bahkan, sosok yang pernah membela Penarol menjadi pemain yang tak tergantikan dalam starting line-up bersama dengan Arelline Juameni, Toni Kroos, dan Luka Modric. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti sangat berharap performanya bisa memberikan pengaruh besar kepada klub. Namun, ujian sesungguhnya bagi Valverde dan Real Madrid akan datang pada bulan Oktober ini. Pasalnya, jadwal panjang menanti mereka. Dalam turun waktu 31 tahun, Madrid harus memainkan sembilan laga di lintas kompetisi. Osasuna bakal menjadi lawan perdana, setelahnya mereka bakal bersua dengan Shahtan dan Leipzig di Liga Champions. Mereka juga masih akan bersua dengan Sevilla dan Barcelona. Real Madrid siap perpanjang kontrak Eder Militao. Klub Raksasa Spanyol Real Madrid dikabarkan siap memberikan perpanjangan kontrak baru bagi back andalan yakni Eder Militao. Seperti dikutip cuitan Twitter resmi Fabrizio Romano at Fabrizio Romano, Jumat 30 September, klub berjuluk Los Blancos itu direncanakan tengah mengurus dokumen-dokumen terkait perpanjangan kontrak pemain asal Brazil tersebut. Real Madrid sedang mempersiapkan semua dokumen untuk kontrak baru Eder Militao, ucap Fabrizio. Selanjutnya jurnalis olahraga asal Italia tersebut mengungkap dalam klausul kontrak baru tersebut, defender berusia 24 tahun itu akan diikat hingga akhir musim mendatang. Tak hanya itu, bahkan kabarnya Eder militau telah menyetujui kontrak barunya tersebut secara lisan berlaku hingga Juni 2028 disepakati secara lisan, tegasnya. Perpanjangan kontrak ini dikarenakan performa apik di berpostur 186 cm itu di lini pertahanan Los Blancos. Diketahui, selama kurang lebih dua musim berseragam Los Blancos, Idar Militao telah mencatatkan 92 penampilan pada semua ajang kompetisi. Dirinya juga menjadi bagian penting dari keberhasilan Real Madrid dalam merengkuh beberapa gelar kejuaraan bergensi Eropa. belak Erling Haaland cuma jadikan Real Madrid pilihan ketiga. Striker Anyar Manchester City, Erling Haaland, mengungkapkan alasan mengapa dirinya tidak menjadikan Real Madrid sebagai pelabuhan barunya. Mantan penggawa Borussia Dortmund itu hanya menjadikan tim asal ibu kota Spanyol itu sebagai pilihan ketiga. Haaland memang mendapat saran dari ayahnya, yaitu alfunci Haaland, untuk memilih Manchester City. Maklum, sang ayah juga pernah mengenakan jersey The Citizens pada periode 2000-2003. hingga Kami pikir Manchester City adalah tim terbaik. Bayern Munchen kami tempatkan kedua, Real Madrid sebagai nomor ketiga, dan Paris Saint-Germain sebagai pilihan keempat, ungkap Alf Inch. Pindah dari Dortmund ke Manchester City menjadi pilihan yang tepat bagi Haaland. Pasalnya, penyerang timnas Norwegia itu selalu menjadi andalan pelatih Pep Guardiola. Haaland juga ingin merasakan sentuhan tangan dingin pelatih asal Spanyol tersebut. Pep Guardiola di Manchester City adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. Hal itu menjadi penilaian tersendiri, tambah Haaland. Erling Haaland sendiri langsung tampil moncar bersama The Citizens. Tercatat, pemain kelahiran 21 Juli 2000 itu telah membuat 14 gol hanya dari 10 laga pada musim 2022-2023. Dari 14 gol tersebut, 11 di antaranya dicetak di Premier League. Tak berkontribusi di Real Madrid, Hazard pasrahkan nasibnya di Timnas Belgia untuk Piala Dunia 2022. Dengan Real Madrid Eden Hazard sedang dalam posisi tidak mengenakan dalam gelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Meski berstatus sebagai kapten di Timnas Belgia, penampilan Eden Hazard sedang dalam sorotan di level klub bersama Real Madrid. Eden Hazard bukan lagi menjadi pemain andalan di Real Madrid dan bahkan lebih sering absen sejak didatangkan dari Chelsea pada 2019 lalu. Dirinya mengaku pasrah soal nasibnya bersama Timnas Belgia untuk gelaran Piala Dunia 2022 mendatang. Eden Hazard mengaku sangat senang kembali ke Timnas Belgia dan bisa bermain sebagai starter. Meskipun dia juga menyadari bahwa posisinya di Timnas Belgia terancam jika mengingat kualitas permainannya di Real Madrid. Saya senang bisa kembali menjadi starter. Saya bahagia setiap bisa bermain dan senang rasanya bisa tampil di depan supporter lagi di Brussels, kata Hazard seperti dikutip dari ESPN. Saya tahu kemampuan saya, sekarang saya ingin berada di penampilan terbaik sebelum piala dunia. Semua keputusan ada di tangan Roberto Martinez sebagai pelatih timnas. Yang jelas, saya paling bahagia ketika berada di lapangan. Jelas Hazard. Pemain 31 tahun itu mengatakan masih butuh tambahan menit bermain di Real Madrid sebelum Piala Dunia 2022 Qatar digelar. Saya selalu total setiap bermain, hanya saja situasi saya di Real Madrid tidak mudah, ungkap Hazard. Hazard memang jarang menjadi pilihan lantaran kondisinya yang kerap kali dibuka cedera, membuatnya harus absen dalam jangka waktu yang lama. Diketahui pada musim 2022-2023 ini, Hazard baru bermain dalam 4 laga Real Madrid dan baru sekali turun sebagai starter. Meski begitu, dia berjanji untuk tetap bermain maksimal dan konsisten demi mengamankan posisinya di Real Madrid maupun timnas Belgia. Saya ingin bermain lebih, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Selama ini, saya selalu bilang Eden Hazard yang lama akan kembali kalau bermain. Yang saya butuhkan adalah kembali ke ritme permainan, tegas Hazard. Tugas timnas Belgia untuk lolos ke babak semifinal cukup berat, lantaran harus memiliki selisih 3 gol dengan Belanda.